keluarga adalah segalanya bagiku. Meski aku seorang piatu, bapakku seorang petani yang membesarkanku dan mendidikku dengan jerih payah hingga aku mempunyai keinginan besar untuk bisa membanggakannya. Namaku Idik. Aku lahir di desa yang kecil yang terletak di Eh, kamu udah pulang? Nak, iya, Pak. Udah, sebentar ya, Pak. Ini Pak, dibantu. Oh iya. Kamu rajin bener nak. kan tadi sudah di sekolah belajarnya Iya dong pak, kan aku pengen kuliah biar jadi orang sukses Aduh uang dari mana tuh nak, bapak aja kerja gini-gini terus Cuma cukup buat makan kita berdua Iya juga sih, yang tadi bapak bicarakan ada benarnya Kita kan siswa lulusan akhir Abis lulus lo mau ngapain? Kalau gue sih pengennya kuliah dong Tapi lu kan tahu sendiri keadaan bapak gue Lah kenapa pusing cobakan lo pinter Coba konsul ke guru PK Oh iya tuh bener juga Besok gua gue cobain Apa-apa lo mau kuliah? Gue gak salah denger tuh Emang kenapa jangan kayak gitu dong Nama juga usaha? Mana bisa orang miskin kuliah Apaan sih lo mentang-mentang lo berkaya? Udah-udah gak usah berantem Gue juga sadar diri kok Bagus deh kalau lo sadar diri <tuk> mulu mikirin apaan mikirin cewe ya yuk aku aja apaan sih lo din so tahu ada masalah apa sih cerita aja sama gue siapa tahu gue bisa bantu din gue pantes enggak sih pengen kuliah ya pantas lah aku pengen kuliah tapi kata Alex orang miskin kayak gue nggak pantas dan nggak mungkin bisa kuliah lah orang kayak gitu didengerin oh iya din gue lupa harus bantu bapak makasih ya udah dengerin cerita oh ya udah gak apa-apa dik sama-sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan masuk. Eh, idik, Ada apa dik? Jadi gini bu, idik mau ikut seleksi beasiswa kuliah bisa. Hmm, bisa. Nanti ibu daftarin. Tapi kamu isi data ini dulu ya. kira-kira Idik lolos nggak ya, Bu, masuk kuliah? Kamu kan pintar, berbakat lagi. Siapa tahu nanti bisa keterima gitu. Amin, Bu. Semoga aja lolos ya, Bu. Iya. Ini, Bu, udah Idik isi. Kalau gitu, Idik permisi ke kelas dulu ya, Bu. Oh, iya, silahkan. Makasih, Bu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kom, Pak, Ibu kamu sekali. Eh, iya, salam. duduk. Ada apa ya, Bu? Uh, ini surat buat kamu. Surat apa, Bu? Tuk aja. Ini beneran, Bu. Iya, beneran. Kamu yang rajin ya sekolahnya. Ibu juga bangga sama kamu. Ya udah, uh, Ibu pergi dulu ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nak mau lari-lari begitu? Ini pak, idik lolos, idik bisa kuliah Mana coba bapak lihat Ya Allah, Alhamdulillah nak Bapak bangga sama kamu Kamu yang rajin ya, jangan jadi seperti bapak Wah, selamat ya Di, lo bisa sekuliah juga Bukan, apa kata gue juga, lo tuh pasti bisa kuliah lama jadi maaf waktu itu udah, gua udah ngahinal lo. ya makasih ya semuanya dan berkat lolex omongan lo yang waktu itu gua jadi lebih termotivasi untuk lebih giat belajar. ya udah ayo kita berangkat.